Yoi kembali lagi bersama Rumoto Vlog Jadi di video kali ini Mau kemana kita Ya kemana-mana cuma nyoret nyoret Nyore apa? Ya nyore Nyorite Cuma jalan-jalan sore doang Sama sianya Anya Kan udah lama nggak jalan-jalan sore Udah hampir berapa lama Sekarang kita jalan-jalan sore lagi jangan ya sorenya kemana gak tau tahu muter-muter, we. Ke daerah mana yang enak? Kayaknya mah daerah Braga, daerah alun-alun. Sore-sore kayak gini enak. Jadi kita muter-muter di Pasupati, lewat Pasupati, terus ke Braga, terus ke alun-alun. Oh, cingin. Apa itu polisi tidur? Hah? Apa itu polisi tidur? Mohon maaf Polisi tidur Polisi tidur tidak berlaku Buat siatnya. Jangan kan polisi tidur, Cok Gumpang besar aja dihajar Sama saya maksudnya Gimana velg Nggak bengkok, Cok Lewat kanan kiranya masih selalu mentok padahal mah enggak. Kita <tuh>. lanjut lagi di Pasupati. Yuk, <tuh>. ya lanjut lagi. Tadi macet tuh. Macet pisang dar sala. kalau jam segini sih Bandung macet pulang pulang apa jam jamnya orang pulang kerja kan dilarang parkir dan berjualan di sepanjang jalan kalau orang mah nggak parkirnya cuma sehingga berhenti doang bentar juga udah lama dah Jadi kita muter-muter di daerah Alun Alun eh Braga Alun Alun terus Braga habis itu ngopi di temen di daerah Maranata Ya, Ramen padat, Tadi pagi mah Katanya ada kecelakaan daerah sini di hai, Soalnya tadi barusan ngelihat di IG, oh itu, Aduh, kayak ada bekas itu hai, hai, hai, Mobil kecelakaan pagi, enggak tahu jam berapa tadi ngeliat di Instagram. Apa info-info Bandung Raya? Kencang anginnya di sini tuh. Bandung, kalau sore sejuk, cuma kalau apes suka hujan sih, suka tiba-tiba hujan. Kalau malam suka ada yang foto-foto di sini, makanya lampu apa lampu jembatan ini dimatiin. Karena kan bagus kalau malam tuh, kalau lampunya dinyalain. Cuma karena kayaknya banyak orang yang suka berhenti di situ buat foto-foto, jadi lampunya dimatiin. Jadi ya gelap kalau malam, kalau malam tuh padahal biasanya terang. pasang quick kayaknya bagus nih, cuma duitnya yang enggak ada. Ah, <laughs> uh, oh jadi jadi rencananya bulan ini tuh Januari nggak tahu pertengahan atau akhir, rencananya mau ke Mojokerto, ke apa ke rumah orang tua, kan kebetulan orang tua baru pindah dari Papua pindah ke Mojokerto pindah tugas. Jadi, dapat tugas di sana, dan sayanya disuruh ke sana buat bawa barang-barang orang tua, barang-barang kayak TV, kayak gitu kan, ditinggalin, dikontrakan. Jadi, sama saya disuruh bawa nanti, tapi nunggu orang tuanya di sana dulu, soalnya orang tua masih di Papua. Jadi, nunggu orang tua di Mojokerto dulu, udah di Mojokerto, baru saya nyawa tewek di sana pengennya sih perginya pakai motor dari sini ya sekalian touring kan jadi nanti kalau misalnya pakai motor dari start dari Bandung terus nanti nyampe Jogja istirahat sehari lah sehari istirahat terus besoknya lanjut lagi itu tapi orang tua nggak ngizinin kalau pakai motor ya udah katanya mending naik kereta aja katanya Terus motornya dinaikin kereta juga, jadi nanti ngevlognya di sana. Tapi nggak tahu gimana nanti lah, soalnya kebetulan sih. Saya kan kepengen apa, pengen ke Bromo, pengen ngevlog di Bromo. Dan kebetulan Bromo, kayak apa, orang tua dapet pindah ke Mojokerto, kan? Bromo deket tuh sama Mojokerto, Malang. Pengen, pengen ke Malang juga kebetulan dekat sama Mojokerto Jokerto ya udah sekalian ke sana tadinya cuma cuma mau bada, bawa apa bawa badan doang nggak nggak ke apa nggak bawa motor cuma pas saya mikir mending bawa motor jadi sekalian buat konten di sana jalan-jalan ke Bromo terus jalan-jalan ke Malang kayak gitu kan tapi kalau emang jadi apa beneran jadi pakai motor touring ya sayangnya paling sendiri soalnya kan mau ke rumah orang tua bukan apa terus teman apa teman-teman kan anak-anak pada kerja semua kan jadi pada nggak bisa ni changer Nyoraid, right, nyoraid, right, right lagi kita. Setelah sekian lama saya nyoraid. Right. Naik ride right, apa naik right mulu. Itu cewek apa cowok? Aduh salah jalan sornya. Salah. Honda Brio, cowok warna merah, anjir Honda Brio di towing cowok kanan cheat stupid <laughs> Oh, nggak tahu ditutup nggak lu nalu, kayaknya enggak soalnya kemarin-kemarin mah ditutup karena corona corona co co co corona my pride oh enggak ada enggak ditutup cuma ramai tuh macet lagi beragam, beragama hmm. mah macet bisa Orang-orang mah -orang dari luar kalau jalan-jalan ke Bandung deh Pada kesini ke Alun-Alun Ke Braga Lah saya yang dari, saya mah dari luar Bandung juga, cuma ya, emang kuliah, kuliahnya di Bandung. Jadi itu kadang bingung mau jalan jalannya mau mau kemana, mau ke alun-alun udah bosen, nggak ada tukang-tukang cilok. ternyorai riding santai kan kalau di sini mah santai enak ya sebenarnya sih kalau nongkrong di Braga dia alun ya paling gitu doang paling ngelihat orang foto-foto gitu nggak ada ya nggak ada hiburan lain mungkin kalau buat yang udah lama di Bandung lah bosen karena ngeliatnya ya itu itu doang ngeliatnya orang-orang foto pada foto tapi kalau buat orang Bandung yang apa orang luar Bandung yang liburan mah berharga bisa liburan pada jalan-jalan kalau nalu beraga padahal madu Anjir ini anak-anak SMA pada masuk emang eh, aduh hampir nabrak tuh ketawa ini ini anak-anak SMA pada masuk eh? perasaan mah masih online apa emang sengaja jalan apa jalan-jalan keluar doang pakai baju SMA biar dikirain lagi apa habis lagi sekolah masih biar jadi pusat perhatian gitu ya, aja saya mah padahal dulu pertama datang tuh tiap hari tuh jalan-jalan keberaga terus keberaga kalun-alun ke foto-foto itu hampir tiap hari pas udah mau sebulan jadi ya bosan ya gitu gara-gara keseringan -gara ke alun-alun, ke Ciki, ke Braga foto-foto. Akhirnya jadinya bosen. Braga bakal kayak gitu kelihatannya. Ngantuk oh, aja. Kalau apa? Kalau pagi sampai sore kayak gitu kelihatannya mah bagus. Kalau malam mah berubah. Berubah jadi ya bar kiri kanan. Orang mabuk dimana mana-mana gitu. Jadi beda, Braga siang sama Braga malam tuh beda Kalau Braganya siang tuh terang itu Ya itu, Braganya untuk orang-orang umum gitu Foto-foto jalan-jalan nongkrong Kalau Braga malam mah beda Jadi berubah buat yang ya gitulah Suka ke bar kayak gitu klub Ya namanya juga nyoret, jadi ya cuma muter-muter doang. Sekarang kita ngopi ke daerah Maranata ke teman. Ngomongnya mah ngopi, tapi sayangnya nggak suka ngopi, Cok. tempat ngopi nyarinya teh te manis hangat atau enggak es teh manis. Atau enggak kalau nggak ada nyarinya teh pucuk. Itu yang dicari mah. Mau krimnya emang lagi musim hujan sih. Jadi paginya tuh panas, pagi siang, ke siangnya tuh panas. Nanti sore menjelang malam tuh udah mulai hujan. macet macet macet macet jam orang apa pulang kerja saya jam 4 mau jam 5 kan pada pulang kerja semua co. pulang kantor kalau saya mah pulang ngevlog Ini kuliah juga jadi apa? Gak jadi masuk aja, gak jadi offline. Di online lagi sekarang, kuliah. Padahal, mah kemarin udah seneng Januari kuliah offline, masuk ya kan? Gabut di kosan, gak kuliah. Eh, ternyata, ternyata di online kan lagi tahu gitu. tahu di onlinein lagi lagi, masa pulang kampung tuh kemarin ke Papua. Kemarin teh udah diajak orang tua pulang, cuma mikirnya tanggung Desember, Januari udah masuk. Eh tahu tahunnya nggak jadi masuk Januari, anjir anjir. Orang lain mah pada pulang, ya saya jaga kosan. Asli teman-teman saya itu semua pada pulang, yang di Papua juga pada pulang. Hanya saya-saya sendiri yang jaga apa, yang ngejaga kosan. Viral mah gampang, kalau mau viral dengan cara cepat. Terus pengen terkenal dengan cara cepat mah gampang, dengan cara instan maksudnya masuk aja ke tol pakai motor. Nah, itu pasti udah langsung terkenal gitu kan? Gak nyampe sehari juga mungkin langsung terkenal. Namanya orang terkenal habis itu dijemput polisi. Jok melihat wr wr warna hitam putih di, sana, di depan. Harus, harus saling menegur, anjay Mungkin dia pas ngeliat, ini siapa cowo Sok kenal yuk Nggak menegur, anjay Eh ini di foto cis di Maranatha jadi tempat ada sih temen kampus punya tempat ngopi gitu tadi kenal potnya merek apa? ya kayak bentuknya kayak oval gitu kan segitiga terus belakangnya karbon LOB1 mungkin? Rock atau nggak tahu. kelihatan tempatnya tuh Ini makanya kayaknya kelewat anjir. Mana ya? Oh, belum tuh. Belum, belum lewat masih ke atas nih. Ini Maranata Berarti di atas. Di atas sama Di atas mana kah mana oh ini dia tempatnya tidak kelihatan assalamualaikum Mas mau cari mas epet cupet? Ada kemana dia? Sehat sehat anjir mas, mas epet cupet kemana? Anjir soalnya tadi dia nyuruh aing ke sini nyaho atuk sini ngopi masa kesini sini nonton bola Hah? kan si kiki ke Papua ya, balik. eh mana balik. Hah? balik tadinya mau balik kirain teh Januari masuk anjir eh ternyata Januari masih online <hesitation> ya, masa iya dua tahun anjir kuliah online di kosan nah, orang mah tanah naon tapi orang mah maunya wisuda offline anjir masa kuliah 4 tahun wis udah depan komputer anjir depan laptop pakai sarung <laughs> kan gak mungkin eh. mana cewek mana, Hah? Cewek mana? Gak ada. Hah? kan mana liat aing sendiri alus, jog anyar, anyar. oh iya cewek aing mah di kantong oh, <laughs> <man, cewek. laughs> arah jam sebelas eh jam berapa jam sepuluh nah, nganggokos di atas nganggokos di atas oh yang itu cerain kerja di atas ah mau kan ini kamera masih on cam capek buka-buka kamera mah kan kangen mas epet-cupet tapi dianya nggak ada kangen kurang kesini dianya nggak ada, parah emang epet malah ya ya ngopi ya ngopi ya ngopi-ngopi kita iya ancai minta es teh manis tapi dibikin kayak love-love gitu kayak itu kopi gitu aja kanurante kan kayak gini kanurante sering ngeliat sih bikin story dibikin love-love ini tapi yang maunya teh manis sangat lain kopi gak bisa malam mana ada itu di di Ayo mau nya itu teh sangat anjir pakai love love di atasnya gitu Sengaja dah biar iya. tampil terus jadi anjir di sponsor Hehehe <laughs> <Kita yang baca laughs> Hahaha, <laughs> bisa tiba-tiba, tiba-tiba ya, ya, ya. satu mobil teh pucuk datang ke rumah ya. buat. <laughs> pada pulang semua. Oh, di ini di sekrak, kiki mau balik. Orang tadi maunya balik, cuma kan orang mikir mau balik sama orang tua kemarin kan Desember orang mikir ah anjir tanggung Desember mah Januari udah masuk kan guys fix waktu itu aturannya mah di beri berita Kiki fix dulu. 2000 Januari 2001 ku kuliah proses belajar mengajar yeah. offline ai tahu-taunya pas keluar berita di online kan de tahu gitu aing pulang anjing gitu, ya, ente ya. emang emang tempatnya teh di oh, pinggir laut dia tak kos rumah-rumah siki rumah, rumah ya Hey, Dermaga kecil gitu nyaranya. nyari Dermaga-dermaga gitu tuh ah. Keren. Rumah kiki iya Kesana tuh ke pohon tuh laut ane Sini Kesana tuh pelabuhan Dermaga panjang kia tamani mandi Asal mane berani mah Nganahan Nih mah punya orang anjur Wah banget Ih punya yang belum jadi oh, wow. Belum, jadi. belum. Teman -teman? Biru hitam, ayah apa no, no, no. No, ijoan. yang hijau, kayaknya oh, no, halus Alus yang hijau, Jir, <tuh> Ainko. campur pesanan hijau. teh hangat, campur teh pucuk. Pucuk ya biasa lagi, manis kan? Manis, udah lama pahit-pahit, soalnya hidup pahit oh, kan mas, mas pahit. Kayak pakai timbangan gitu, pakai? Okay. Sekilo jampe tuh Do sama nih sekilo? kilo? Do saya yang lebih sekilo ya, satu kilo. Mas, ya. mas cepet-cepet ngblak yang jang aing karena sojeng aing karena, karena kampus libur jadi sampingannya barista dia sama tukang tipu dosen ya. sekarang mah jadi barista ya. aing gak pernah nipu-nipu dosen dosen yang nipu mana ya mana lagi flu ya jangan banyak-banyak Berarti ya kasian aing nggak oh, banyak-banyak kan kayak aing ke dimana pengertian aing berarti aing kurang kemana sama mana Nanti mau digambar mas muka, pakai gambar muka di atas. So. Harus ada gambar muka. Soalnya Aing tiap hari nempo story mana? Digambar mulu kopinya teh. Kopinya tadi tiga puluh gram, udah Aing timbang sebelumnya. Nah nggak nah kilo kopi. Pahit, kayak oh. hidup maneh. banyak oh. oh, maneh ma. pengertian. Aduh, udah tahu hidup Aing teh pahit, nggak dikasih pahit. Ini susu siapa, Mas? diambil? Susu, susu, perawan air <laughs> keras malam-malam ini Ani maunya mas dari pabrik mas? Ini susunya juga impor susu, oh, dari Amerika. Aku. Dari Amerika. susu, dari susu, ini apa? majalengka? Gak ada. Ayah, susu, ada susu, susu, di susu, susu, susu, apa sih mas? Garage susu, susu, Garage Coffee ini barista yang, barista yang sering tersakiti ya astaga mana gambar mukanya? gambar muka dulu? gak ada ya hey, air cireng aja tuh? ada juga tahu crispy, mau? mana saya tahu crispy? lapar pakai ya. pake nasi? mana ada? Ya. tahu crispy pake nasi mas? boleh sambalnya gak pedis ya? ya. Kopi, tapi ini mah bukan kopi Enggak tahu kopi bukan sih ah dulu kita beli. biar kayak orang-orang ya kan aisyepet si kemana si kemana ah ktm dulu sih gak megang duit karena jadi kita ke ATM BCA papa le papa le le le le XSR nah yang depan ini motor XSR 155 motornya Dilan tapi Dilan zaman zaman no dilan zaman no lagi ngebucin deh ya. ngebucin ngebucin aku mau apa, apa tuh ngeliatin orang ngebucin Oh, uh, di atas becek tuh ada air, air Tuh. tipis ini, dikit lagi kena celana <tuh> jadi ini barpet ganti warna biru kan sebelumnya mah hitam merah hitam terus putih merah karena ya jauh warnanya ya sebenarnya warna hitamnya cocok, cuma ada warna merahnya jadi nggak terlalu cocok akhirnya beli lagi baru barpetnya yang warna biru, ini ori, ori rental Barpetnya doang nih, yang ori harganya kisaran <coughs> 350-400.000, tergantung toko, tergantung toko yang jual sih. Paling malam 400 semuanya, ya. 400 lebih juga ada sih, kayaknya, pernah lihat. Padahal cuma barpet -pad doang, gini, cok. Cu. Anjir, cuma busa sama ini doang. Ada yang kawenya mah harga 25 ribuan tapi beda, modelnya. print printannya juga beda, loh, cok, anjir. Terus ukurannya tuh cuma segini. Pendek. nggak apa? Beda sama yang aslinya. Kalau yang harga 25.000 tuh pendek segini. Kalau dilihat sekilas nih apa dilihat sekilas mah mirip. Yang harga 25000 ribuan mirip kayak ori kalau ngeliat sekilas mah. Tapi kalau dilihat dari dekat mah beda jauh anjir. Busanya juga beda. Ini mah busanya keras ya. Eh. Lebih apa? Lebih busa. Ya. Kalo yang dua puluh lima ribuan tuh kayak apa? Kayak busa kasur kayak gitu, jadi dipencet tuh langsung cek, pencet apa? Jadi ini kepencetnya Anjir Ada pengamanan nih ya, cok. Berarti apa itu? Kayak pas pamres gitu, tapi cuma dua orang. Kalau pas pampres kan empat orang, empat lima orang. Sih jaket baru ini, jaket dari Dirty Heroes. Buat yang mau beli jaket jaket kayak gini cek aja ignya. Dirty Heroes. Nanti ini ig-nya dikasih ig. Jual baju, jual jaket, decal juga, decal juga bukan cuma buat motor trail, bisa semua motor. Jadi langsung aja di follow ig-nya. Dirty Heroes buat yang mau kepoin asli ini mah Lampu merah lama pisan coy anjir ya masih lama ya tau gitu main matiin motor ranger tadi cocok Rusuh, susu aja, rusuh-rusuh, rusuh, rusuh, airnya, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, lampu rombongan lewat dulu, kayaknya tadi hai, pada gelisah semua, anjir. Nyari ATM di mana BCA? Ada ATM BCA terus, ini udah mau hujan, aja udah mendung. Oke, okay. jadi mungkin segini aja videonya sampai di sini. Video nyolat hari ini, riding sore hari ini, soalnya mau nyari ATM, perkelamaan lagi muter-muter ya. Ntar durasi videonya kepanjangan lagi, udah mah 20 menit ini pasti mah. Oke, okay, nanti see you konten. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Tunggu aja konten selanjutnya. See you next video.